Selamat datang kembali di Creative Media YouTube Channel. <tuk> Seperti biasa, bare saya Bagas Wigani dan masih di segmen Haram Harian Anak Musik. Dan kita masih sama dua bintang tamu kita, Mas Pinocchio dan Mas DJ. Nah, kali ini mereka berdua bakal tes kemampuan adu kemampuan di battle ah kok battle freestyle rapping. <tuk> Buat kalian yang penasaran pengen lihat langsung aja. Check it out. One. bersama Creative Media di sini kita bertiga Ayo jangan lama kita berkarya di sini baru kita bertiga bersama Creative Media di sini mm. kita bertiga mm. mau untuk berkarya ini kita masih muda kawan uh, oh uh. yo di sini Pinocchio freestyle yo bersama kawan-kawan Yo, satu, dua, tiga Di acara kreatif media Yo, mari kita berkarya Boleh aja langsung dicoba Kamu pasti bisa Jangan ragu, kamu pasti bisa Yo, Tulis di atas kertas Lalu kau mainkan di atas pentas Perlahan dari bawah Kau bakal bisa jadi naik ke atas Tanpa batas, tanpa batas kita kini berkarya lagi di sini mau di sini di situ tetap berkarya bersama kacik media sini kita bertiga jangan ragu untuk berkarya kaya semangat mungkuk mesin mungkak bersama kacik media Merah, terima kasih untuk undangannya si, yo. Untuk undangannya Kami apresiasi sebagai musisi Dan juga karya seni oh. Pekalongan Batik City Pekalongan Batik City Pekalongan Hiwopress Ku ucap salam yo. Enggak patuh oh. bega Cukup <laughs> ya <laughs> <Lalu> panjang mas <laughs> Keren banget, kan, keren banget keren banget, keren, keren banget Itu freestyle loh, jadi spontan kita gitu, nyapin-spontan tapi cuma nyapin beat doang musik cukup cukup cukup cukuk jadi cuk. lirik, jadi lagu gitu loh Tapi beneran ya, tadi tuh Jujur ya, jujur tadi tuh aku nyoba Jadi pengen ikut di Nimbrung gitu ngaret, Tapi susah coy Ternyata ngaret tuh susah buat kalian yang nonton Jangan ketawa, jangan ketawa kalian Jangan ketawa, jangan ketawa Ngaret itu susah, jadi Buat Mas Pino sama Mas Tija Tadi gimana? Freestyle tuh gimana sih? Bisa kayak gitu tuh gimana ya, latihannya gitu Spontan biasa Biasanya apa? Kebiasaan gitu Biasaan, yaitu, Biasa ngomong Biasa, ah, biasa spontan, ada hal baru tuh kan jadi iya, lagu gitu ya nah iya. itu Ngomongin tosa kata <tuk> Luar biasa, sangat luar biasa terus tuh Kalian bisa dengerin lagi nah, <tuk> <tuk> <tuk> Kalian dengerin sendiri kan gimana freestyle <tuk> Yang mereka asik banget <tuk> Sampai aku tuh Juga-juga sendiri nggak sadar itu, Tahu-tahu tripping <tuk> Nah buat kalian yang belum subscribe Subscribe, nyalain loncengnya Like video ini Comment kalau kalian suka komen. Hai, like kalau kalian suka, <tuk> like. kalau kalian <gak> suka, <tuk> kalian bisa klik subscribe. <tuk> <tuk> <tuk> Jangan lupa share ke semua channel media kalian. Terus makasih juga buat Mas Pino sama Mas <tuk> Tinje <Tijaya> udah datang ke kalian. Iya, hai, sampai jumpa di video kita berikutnya Dadah ya, ya. Cus.